Baiklah persahabat untuk mengawali percobaan kita di pagi hari ini Langsung kita mendapatkan asupan vitamin bahagia di pagi hari Langsung dipostingan Bunda Lesti Kejora Masya Allah Pagi-pagi sudah melihat si embul Sudah bangun dan mau mandi Di persahabatnya ya Masya Allah Semangat warga Konoha Akhirnya pagi-pagi lihat vitamin langsung disuguhkan Lewat postingan Bunda Lesti Yang di repost kembali oleh akun Lenslar Underskorsi Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Waalaikumsalam bunda, sering-sering bun, IGS pagi-pagi gini, -pagi wow biar semangat ya <laughs> Kita simak juga di kalimat komentar, ini banyak sekali respon dan tentunya tanggapan yang diberikan Dari akun afri.liacika mengatakan, ayo min B mandi, abang juga udah mau mandi tuh, katanya tuh ya, masya Allah Ada juga komentar lain dari jenny underscore tasrul He kalian yang pagi-pagi masih guling-guling di kasur malu no sama abang L pagi-pagi udah mau mandi tuh ini hebat banget ya bang Fatih sudah bangun dan sudah mau mandi luar biasa nih gemes banget abang L dan kita lihat juga persahabatnya di postingan IGS Bunda Lesti itu Masya Allah si embul si penyemangat kita semuanya semoga selalu sehat selalu menjadi anak yang soleh menjadi anak yang pintar dan menjadi kebanggaan pastinya untuk kedua orang tua dan banyak orang Kemudian persahabat ke kabar berikutnya ada penggilaan spesial dari Rostyanus Korleslar24 yang menjandingkan foto BBL dan Papa Bilar. Dengan gaya yang sama persahabat yang perhatikan tangan dari Papa Bilar dan tangan Abang Fatih. Aduh memang benar-benar persahabat ya Abang L, gaya dan kelakuannya memang turunan dari papahnya nih Masya Allah. Tapi keren banget ya kita simak juga di kalimat yang diposting, pengen aja nyandingin foto bapaknya yang ini kalau ada pose embul yang begini suka pakai foto bapaknya yang lain haha weslah pose gucci versus pose pampers katanya ya masya Allah <tose> ini si cute banget kita happy, kita bangga dan pastinya kita bahagia selalu mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar berikutnya bersahabat ada sebuah uanggan spesial juga dari Sabudutik Anusko Leslar yang menginfokan bahwa untuk vlog BBL yang belanja ke mall ditemani pandanya Ini sudah tembus, sudah pecah telur, Pak ya Sudah tembus di angka satu juta viewers, Masya Allah Kita bersyukur dan pastinya Alhamdulillah pecah telur juga Mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak support dan doa yang diberikan untuk karya-karya terbaik dari Lesti dan Bilar kemudian persahabat kita ke fashionnya abang L muncul juga nih fashion atau outfit yang dipakai oleh BBL saat pemotretan untuk kaos, ini persahabat ya kaos merah yang dipakai oleh abang Fatih ini mencapai 560.000 rupiah untuk celana yang dipakai, itu dibanderol 860.000 rupiah dan untuk sepatu nih yang sangat luar biasa Kapelan sama Kenzo ini dibanderol seharga 1.755.356 rupiah Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan barokah selalu dan selalu diberikan Kelancaran untuk rezeki idola kita Berikutnya persamaan kita mampir ke unggahan Dr. Siska Dr. Siska ini memposting video bareng Bunda Lesti Ini saat mampir saat silaturahmi ke rumah idola kesayangan kita dan Salvok dengan kalimat caption yang dituliskan Sini Lesti Kujora yang nelfonin sampai banyak Misat Khaled Kalau aku lagi sedih Wow para sahabat ya tuh Ternyata muda Lesti kejora ingin nelfonin dokter Siska sampai banyak sekali Ketika dokter Siska lagi sedih Masya Allah idol kesenggan kita Memang si baik hati Semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik banget sekali Mengidolakan Lesti yang selalu humble, yang selalu ramah, dan selalu menjadi contoh-contoh baik dan menjadi inspirasi untuk kita semuanya Doakan, support, dan dukung yang terbaik untuk Leslar Kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya